Isi dua, nikmatnya asik buat bareng-bareng. Isinya dua, porsi banyak. Rasanya hmm. nampol. Harga jelas hemat. sering misi dua, nikmatnya asik buat bareng-bareng.